yang ini lho ini lombong suket ngaret, terasa aduh-aduh Yo, pina ini nih, serasa ngaret aja, jadi so. jerembong ini gitu. Eh, sekitar, dol. Yo, manganin waret. Mari nene, mangan waret, Mangan es waret. Oh, jauh ngopi nih. Kayak apa ya? Polar apa aku ya? Oh, jauh polar. Oh, iya, pula aku TS, Tuh, aku saya. Yaudah, PT aku neng ya? Kau hilang? Kau di mana ya? Walah, oh, te, dek tak goleki aku ning lagi ngumpul ya, nggak kuat ya, Ratu? Ya, gap masih, masih kita bangun. lintang cahayu, kasihlah gue kecuman pejuang. Jurukin dengan anak lanang. Ijene makane pitik apa? Nawar puguro to. Lan Mas Rene? tuku? permisi leblas. rasopan aku Loh Yo kok aneh, Mas. Layar saya si pernah nang neng penjara. Wih, tahun-tahunan gak, bopo, seger yuk. Oke, oh, coba, Pak. pak. Ngekue uang beluk, loh. Ini penjara, apa namanya? Beluk. Sampai yang sopo, Mas? Kayak Oma yang T, W, ini Saya ingatkan, Mas. Ini angin kertas, kelurang keraton. Oh, yo, mas, ngerti aku. Apa nih, Lah, niku ngaler Pak. ngaler ler, kayak penerapatan. Oke, netan, netan yang terlapangan. Neko netan pak, karena jalan netan, musola. Lah, mau gue coba? Bajidul, teknik bola tae. Iki mesti ada Hero Celle lagi. Celle, celle. Oh, iki saya jeneng Hechi. Curo menyoki. Latjengan masuk. Sepundane pak, pulau kita latjengan Pak Lurae. Pulau bade dah melalui Anu niku lo KTP. Umur keluhan baby itu lah, tanggal 29 Februari. Dudu ya Mas, bisa si aku jadi RT? Aja nah, oleh profesi, jadi ternak pitet. Gak apa, gaji RT ranyu coc. Gua mangan bedino bingung Mas, wes blas nggak kuat. Oke hmm? Ngapun Pak, ngapunten Pak? Ini kok pitet? Hmm? Botton Mas. Niki aku bersayap lah kok geting tol aku mas, pak? pak, apa tak Ya mas, hati, -hati. Afrin di polar pura ya. Menul. Seperti apa kau ngerawat Aku udang mano. ya, Pak. Iya, kan, gede pula ngomong Ada tenang, Mas. Saat kilo seket belum? Nanti <tuk> ya, lu Pak. saya Mas. Mas. Aku nanti fokin nih. Saya tak Mas. beras seretan. Ah, Yang tak di kurang membeli ya, saya Mas ya. Tại sao nó sẽ hoàn toàn chậm lại mà lên? Đấy, vô mình hoàn toàn cứng nhà. Quay trở lại đi, tuyệt vời thế! Trở lên nhà, quay vài từ từ Pak. rồi nhắm sampai nanti lho Pak Nek ini, tante ini patah sejumlah di Momet ibaratnya sepengdung awan kudaran, sore mau larani, bengi tak tangisi sesuai sudah tak pateni, nek nanti rambayar, kukan canggam woi sedang goreng ngalik, kano mas? ini tak bisa ya pak tak bayar, harusnya duit murah loh, kayaknya kukan cocok, manda yu yang dihutangnya hapusi fire pain terus tak lagi suges terus paket lho paket Mas kayak beiyahmu pak, nagi utang. Oh, kue mas tutup. Hei, yang krik hmm? dikasih. Nah, Bareng nagi coba. So, utang barang. Hmm? Info so, nih mas eh, mas eh. Yang krik kurang hisu. Ayo, ayo. Hisu. Nah, ayo, siang nge, nah. siang nge.